Selamat pagi teruna, apa kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Untuk adik layan yang sedang sakit, cepat sembuh ya. Sebelum itu, kakak mengundang adik-adik untuk saat teduh bersama. Sebelum itu, kita satu teduh sejenak. Satu teduh dimulai, Satu teduh selesai. Pada pagi hari ini kakak mengundang adik-adik untuk membaca Alkitab bersama-sama yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24-26 yang berbunyi demikian. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijakannya, bumi pun besar dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergeraknya tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar, di situ kapa kapal belaya dan leviatan telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Tema pada pagi hari ini terambil dari Allahku perbuatanmu. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit, semua ciptaan Tuhan detak kagum tak, tak tak terhenti pasti akan keluar dari mulut kita ketika kita melihat burung merak bulu-bulunya yang berwarna-warni bagaikan sebuah mahakarya seorang seniman terkenal sobat Runa, kita bisa menyebutnya lebih banyak hal lagi yang membuat kita terkagum-kagum terkadang kalau kita pergi ke suatu negara atau suatu kota-kota yang baru kita kunjungi situ pun terkagum-kagum. Karena banyak hal yang menakjubkan dan baru pertama kali kita lihat. Sobat Teruna, sekali yang diperbuat Tuhan semuanya dijadikan penuh kebijaksanaan. Seluruh planet terbit, terbenam, tanpa perintah. Seluruh bumi penuh ciptaannya Tuhan. Ada kehidupannya yang terbilang Jumlahnya Sebab runa kalau Allah mengatur Seluruh dunia di dalam Kenasihannya Masa kita dari merasa kita kecil Hingga sampai kita teruna Dan tidak mau Mudikan diri peliharaannya Kita ada maha karya Allah Ia ciptakan kita Allah Menciptakan kita dengan segambar Dengan rupanya Dengan tidak Tanggung -tanggung. kita adalah ciptaan yang paling mulia di seluruh ciptaan Tuhan karena itu pasti Allah akan memberikan kita yang ada mahakarya dengan baik Sobat Runa mari menghitung perbuatan Allah dalam kehidupan kita mari kita mulai bangun pagi untuk saat teduh dan berdoa untuk keolahan dari Tuhan dan sejak kami kecil hingga menjadi truna, banyak bukan? Kegembiraan, sembari belajar, dengan segunuh guna untuk mempersiapkan masa depan kita. Saat teduh sudah selesai adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan. Kau memiliki kami nafas kehidupan, berkatilah kami dalam kesehatannya Bapak, berkatilah kami dalam uh, pekerjaan kami, dalam juga sekolah-sekolah kami Bapak. Bapak juga berkatilah teman-teman kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada Bapak, berkatilah mereka, semukalah mereka Bapak dari penyakit, dan berkatilah obat-obatan yang mereka minum Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga. Kurhalia, amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.